Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Halo teman-teman, jadi saya ingin berbagi cerita tentang kisah anak yang jujur Jadi ada satu anak perempuan yang ingin membara jauh mencari ilmu Sebelum membara, sang ibu berpesan, Wahai anakku, jangan sesekali engkau berkata dusta. Sebab kejujuran akan membawa dirimu pada keselamatan. Walaupun kejujuran yang kamu lakukan itu terlihat akan membawa kebinasaan. Sang anak memegang erat pesan ibu dalam hati dan pikirannya. Sang ibu membawakan bekal uang sejumlah seratus dirham. Di tengah perjalanan, sang anak didatangi oleh sekelompok perampok. Sang perampok bertanya, Wahai anak kecil, apakah engkau membawa uang? Sang anak menjawab, Iya, aku membawa uang. Merasa tak yakin, sang pemimpin perampok bertanya kembali, Benarkah engkau membawa uang? Sebab, semua orang yang kami tanya akan menjawab tidak ada uang. Lantas, kami rampas semua hartanya. Ucap sang pemimpin perampok sambil menakut-nakuti sang anak. Lalu, sang perampok tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin mengolok-olok kami. Sang anak menjawab, tidak, sungguh aku membawa uang. Sang perampok bertanya kembali, kenapa kamu berkata jujur, tak takutkah uangmu kami rampas? Sang anak menjawab, ibuku berpesan agar aku selalu berkata jujur. Sungguh aku tidak berani melanggar nasihat ibuku Mendengar jawaban sang anak, sang pemimpin perampok menangis sambil berkata Wahai anak kecil, engkau tak berani melanggar nasihat ibumu untuk tidak berkata dusta Sedangkan aku tak takut kepada Allah dengan perbuatanku jahat ini kepada manusia Wahai anak kecil, kamu telah memberi peringatan besar untukku Lalu sang pemimpin perampok dan anak buahnya pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman.